Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Gimana libur panjangnya, menyenangkan bukan? Ataukah membosankan? Mungkin kebanyakan dari kita nggak pernah menyangka ya akan libur sebelum waktunya, terutama bagi pelajar tingkat tahi seperti saya. Seharusnya sisa waktu sekolah dihabiskan untuk mengukir kenangan bersama teman, harus berakhir berdiam diri di rumah. Semua ini terjadi akibat mewabahnya virus COVID-19 atau biasa disebut virus corona. Virus yang berasal dari kota Wuhan, China ini kemudian menyebar ke negara seperti Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Korea Selatan, dan Indonesia. Dan masih banyak lagi negara di seluruh dunia yang terkena dampak dari virus corona ini. Begitu besar dampak dari virus ini membuat beberapa bidang terkendala seperti bidang sosial dan ekonomi Dampak dari virus ini juga dirasakan oleh seluruh pelajar di Indonesia di mana tanggal 2 Mei 2020 diperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas Yang biasanya mengadakan upacara bendera untuk tahun ini ditiadakan teman-teman ini merupakan surat keputusan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Karim. Sebagai pelajar, harapan saya adalah semoga Indonesia bisa lekas bebas dari wabah ini dan kehidupan berjalan normal kembali. Oh iya, teman-teman, jaga jarak aman atau social distancing ya, juga jaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan dan berolahraga. Salam hangat untuk seluruh pelajar di Indonesia. Dari saya, siswi SMA Negeri Satu Tegalwaru. Sampai jumpa!